Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Tiara, di channel YouTube-nya Blind Project. Hari ini, saya mau bikin kondok, ya. Kondok-kondok mozzarella dan kondok mix keju dan mozza. Yuk, bagaimana proses pembuatannya? Saksikan video saya. Pertama-tama, masukkan bahannya, ya. Tolong terigu ini saya pakai segitiga biru ya Sekitar 300 gram ya Oke Kemudian Tambahkan gula pasir Satu 4 4 sendok makan gula pasir kemudian sedikit garam kemudian tambahkan pernipan ya satu setengah sendok teh fernipan kemudian tambahkan juga suju full cream 2 sendok teh susu full cream dan sedikit baking powder baking powdernya saya beri setengah sendok teh ya oke okay. semua bahan sudah masuk kemudian kita campurkan dulu ini ya bahannya ya setelah sudah tercampur semua baru kita masukkan airnya kita aduk tambahkan air sedikit demi sedikit ini sudah tercampur ya semuanya diaduk sampai gulanya larut sampai gulanya larut ini sudah selesai jadi seperti ini ya adonannya oke setelah ini kita diamkan kurang lebih 40-1 jam ya kita tutup oke okay. kita tunggu 1 jam lagi ini sudah apa namanya uh, sudah ngembang ya oke jadi kalau sudah seperti ini sambil nunggu kembang ini tadi sudah saya siapkan ini ini keju moza ini yang mix sosis dan keju moza huts sambil jatuh kemudian ini untuk taburannya tepung panir oke sekarang kita balur sama apa namanya adonannya jadi caranya seperti ini putar-putar dia dirapikan. Setelah itu, kita gulingkan di sini. Kalau sudah merata, baru kita goreng. Ups. Oke, setelah ini kita goreng ya Ini wajannya udah saya panaskan Sekarang tinggal kita masukkan Seng-seng kita goreng sampai matang Oke, okay, kita tuang ya. nya ada yang keluar kita tunggu sebentar lagi dan ya warahmatullahi wabarakatuh